Siap, siap, siap, siap, apa sih siap, baik siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, pada garing aja panas lah dan baik anu siap, siap, kering kurang siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, sekolah yang siap, seragam apa panju, terus sawahnya nyuruh panen, mana apa? ya kue urusanmu, pokoknya nak nyong, jeluk panas. orang pikiri, sebenarnya jaluk kayak hutan, panas. hutan panas, hutan panas, hutan panas, hutan panas, pada berisik paeh, nak aku jaluk apa? hutan, paeh, panas, hutan panas, hutan panas, kok oh, gelom, kena hutan panju panas. <tuh> ngarang cerita, tapi kan cuma ngomong cerita cerita apa? tapi cuma ngomong ta? iya masa yang nak turu ikut ngompolan? seperti ora cara neven turu turu ngompol? alah, gampang, nak turu aja katok. emang nek orang katok kan apa? ngompol? yora nek orang katokan kan pipis. nggak pipis? baik itu siaran <inconktion> ngecip, waiddalilohi, luli kenurut. Oke, patuh kenapa cel? Misalnya janda langsung dudur, pasti kali mengisor. Nang dengan di cintainnya kali mudun mengisor. Salah, sebenarnya gue karena gaya gravitasi. Si gendang jawab jal. Watu net dalam banyu, kan kemelem. Gue membuktikan nek watu. Apa ayo. Pacolo saran renang. Oh, paham, nah ini nggak gandul, jadi nggak gandul, nyaris ngomong, kok nggak buah, malah nggak usah sayur, loh, gandul kan buah, kebikin sih, oke, okay. pas kalian mainnya masih gandul, berarti gandul sayur, oh kayak hey gue, jual segini untuk takon nangka, sayur hmm. apa buah, buah, Buah Oke, mainung wingi masak nangka. Terus tomat, sayur apa buah? Sayur. Mainung masak sayur asam berangkut tomat. Nyampe wingi gawe jus adik tomat. Yo. Yo. Oke, malah pada ribut bae Untuk buah apa watu? Watu. Watu, tapi bisa jadi buah. Buah haya nak ikin pada ribut bae <tik> jika anak-anak kayu telur apa Cici? apa Cici? apa Cici? nah sana, -sana kayak ini keprikan, carane, memotong kayu gue tapi orang kewenangan apa ya? terus sih bisa boleh doakan Cici setuju? setuju! setuju. Lisa. Lisa ke. Mas, bisa. bisa um, oh di. as. Gagal. Hmm. Kenapa apa? Yang gagal usung empat nang di Paskarik ngukul, tetap banyak sih ngerti Emang saya paham sih ngerti? Aulah Tadi gue pinter, Ham si. Ham, karena jawabanmu paling benar Ya. itu bukan itu lu, Asik Serius, serius, mau dorong ya, dorong ya.